Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.68201 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.68736. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212.